kubur sing paling ngabot itu salah satunya adalah wong utang orang bayar di utang orang bayar milo keluarnya kilat kon masalah utang gula wabakah gula utang gula wabakah gula mutang gula yo males soalnya nopo awai dewa ini utang rainil luwih manis tinimbang madu lah ditagih luwih medeni tinimbang Izrail Utang wajah melas kon bayar wajah males. Manusia itu kan diciptakan tugasnya namun setunggal. Nabi wama kolaktul jinna wal insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan jun. Illa <tuk> kecuali untuk beribadah. Nah, tugas pokok awal dua tengah alam dunia ini gue mau ibadah. Lah ibadah ini gue bentuknya macam-macam. Ono macam. ibadah mazho, ono ibadah kairu mazho, ono kopi adem, mono kopi panas. <seốm> <susur> <susur> Napa nih salaman? Ya tumpat baik. Nah. Kurimu kayak batik kakean polah. Muka kenceng dengan nuwan pak. Muka diinjak ya? ngomong. Seng jenenge ibadah niku nyuwun sewu bentue kata. Ono ibadah mahdo, ono ibadah gairu mahdo. Ono ibadah seng bentue habluminan nas, ono ibadah seng bentue habluminan minallah milo coro Mirat menikah menekodibun gambarakan secara horizontal dan vertikal dimensi horizontal minal majidil haram ilal majidil aqsa sangking mekah teng palestina kemudian disambung dengan dimensi vertikal dari mana? dari majidil aqsa sowan ke sidrotul Muntaha. milo singgah jenggu lo sentence siang menikah babakan hablu minallah hablu minannas ibadah yang sifatnya horizontal dan ibadah yang sifatnya vertikal milah <tuh> Allah da'wah dan al-Quran bismillahirrahmanirrahim duribadzalayim dhillatu aina masukifu illa bihabalim minallah dimanapun manusia berada pasti akan tertimpa kehinaan kecuali dia menjaga dua perkara yang pertama hubungan dia dengan Allah yang kedua hubungan dia dengan manusia Niku dimensi vertikal dan horizontal yang pertama horizontal Kula ketemu jenengan, jenengan ketemu kula niki dimensi horizontal. Jenengan api karo tangga, horizontal. api karo musuh, horizontal sing paling api. Lah <Suluh> kula mbiyen nek kandhane kiai kula ngene, "Le, kowe aja tak wedi wong. Lah nopo ge di dimusuhi ketok sektine difitnah ketok gagae." Mila ni wontenmu kancing nabi niku ketok seksih seketok seking nabi niku ketok seksih seketok sekti mtau niku ini kurabakal ketok sekti ini. sing paling contoh gampang ngeten ono wong bakul ember ember ember ember ember ember anti pecah anti pecah anti pecah wong rapercaya Begitu ana uang ngumpul, embere dicekel, dikeprokke ndase, diyer, diyer, diyer. Ternyata embere ora pecah. Wong baru percaya bila embere anti pecah. Tapi sing pecah Kaya gula niki lho. Ketok sekti mergo sering difitnah. Ketok sekti mergo sering dimusuhi. Keto hebat, mergo ngaji, neng lokalisasi, ketemu BSK, gula buatan tergoda. Lah koyo anjing dengan rata lumrah wong ratau, melebu. Lho koyo biasa melebu ora tergoda, niku baru ketok sakti nih pak. Ayo, sekali-kali pengen jajwe kesaktian, melukulah pak. Ketemu karo poro telembok-telembok. Baru ketok sakti nih, bilen jiningan sakti orang nabi niku ketok ampuh yang merga musuh di musuhi abu Lahab, di abu jahal dimusuhi musuhi abu gosok selamat ketok sekti nih oh haryo haryo terus junior ah apa mas Aryo entus ini sanggong-ngong melu ngaji kula pak entus buatan anak entus, nah ini tongkatnya tongkatin entus niki soal ini ini diwene mas entus niki tongkat niki tahun rongewu 16 ini tongkatnya mas entus jadi lah kadang-kadang ngaji cangkem kula bosok paling ya meru mas entus ini pergone tongkatnya kula gawa saya janjani tujuannya mau siji siapa ngerti ngaji kuloniku ono pahalani almarhum mendos oleh jariai mergotongkatnya kulon kulon kadang-kadang nih. mungkin hubungannya kali hablo minallah kuloniku ngaji ngantuk kesel lendetan tongkat ngeten rasane mawon ayem Dahopo yang atini panjenengan dengan lendetan marang gusti Allah kowe pacaran lendetan karo boyai pacarmu Hah rasanya ayam, apa ini boncengan motor, tangannya pelek uh, mudun bayai e jebol ayam apa ini kalau kita bersandar hanya kepada Allah Napa nah, ibu-ibu mereka ngerusaknya kalau ngadeg? Ngadeg. ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri itulah perempuan kiai. hakikatnya suka yang berdiri ini, namanya contoh berdiri. Ya, contoh berdiri. Yes. pengajian infak mau ngatur-ngatur. Ngabutin kaya kaya kaya kaya. Pokoknya saya mohon siapapun yang hadir, Bu Kiai, Kulono, Guyon kebablasen, Nopo, Gahundud sing kebablasen, Jinengan, Maklumi Mawon. Yuk, maklum Mawon, gaya kentir ingatan gih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. dong Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. mulai Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. amin rondo anak Alhamdulillah. <puh> Pribon. Loh, malah kon rono meneh gitu, Aku nuruti cangkemmu ora sida ngaji aku. lunggu kon ngadeg, ngadeg kon miring rene. Mungkin rono. Napa ngeten mawon kula tak muleh jenengan nyetel YouTube. Wow, Wah, wis ini, iki. ala Nabi Muhammad. Dimensi horizontal dan vertikal. Minal masjid ilal masjid. Digambarkan Mekah Madinah itu horizontal minal majidil aqsa sidrotil muntah menekok gambarane vertikal nah nomor siji dimensi horizontal kalau <tuk> tak takon lanjut dengan dua salah karo menungso carane tobat pripun kudu njaluk ngapuro karo menungso baru tobatmu kepada Allah diterima lanjut dengan dua masalah karo hak bani Adam kudu dirampung ke baru tobat marang gusti Allah Milo nopo, wong larpe nuan cebu, wong ngajeng di makam kuburan buran mesti mbah mudin tining ameng nopo, plakem rekinam ini bambu tin, balapin abang barois, sing gawean neng ngurus uang mati niko nopo, heeh, ah. lebay, ada lebay di sini, bunti, oh niko, anke, okay. ketok roban kaya kentongan ya, lebay, mau kek lebay, i love you full loh. menawi mbah lebay niko ajeng budal ke jenazah almarhum. Neko biasa nih wakil keluarga gantikan apa ahli waris. Barang siapa bapak ibu yang merasa almarhum punya tanggungan dengan bapak ibu yang berupa bani adam utang piutang dan lain sebagainya, mohon ditagih kepada ahli warisnya. Syukur syukur diikhlaskan. Soalnya apa? Kalau kita masih punya tanggung jawab hak bani adam niku nyun saya bu amalirung ditompo karugus di Allah milo pun sepatakan seksaku bersing paling ngabot itu salah satunya adalah wong utang orang bayar nomor loro uang nguyuh orang cewok. siji <tuh> <tuh> utang orang bayar milo kulau niki kon masalah utang kulau wegah kulau utang kulau wegah kulau ngutangi kulau yo males soalnya nopo awa edwene gila utang raine luwih manis tinimbang madu lak ditagih luwih medeni tinimbang israel utang wajahe melas kon bayar wajahe males Gine apa badan luarpe utangnya ayo tobro aku diutangi aku tak baliknya telung bulan Gue ayo Ayu. Begitu konco, gue yang paling ngapik, sak diteruti begitu ditagih. Mau ring, mau ya teko ya. Iya, melunggu. Yuh, biasanya jilbabnya pink. Hmm. Saya jilbabnya hijau, insyaallah, luwih parah. soalnya ginyun saya bu ya uang niku lampun masalah utang piutang biasanya dulur dari musuh Mungkin apa bapak kan yeah. uang cedak dari adoh niku gara-gara perkara utang kulau niku natin biar mbak niki pengalaman gih Jenengan dengan contoh sekali-kali milo bar niku kulau satu ngutangi uang mendingan kulau bantu saya Sony aku utang sepuluh juta sorry aku resohnya tak bantu lima ratus ribu niku melalui langgeng mungguh kulau karena ki abot, Pak. Jadi kula zaman jaman ngerintis teng Yogja niku sewu. Kula di kanca niku sewu. oknum anggota kepolisian. Jamaah kula penderek kula, Pak. Dolan teng pondok, dereng teng pondok tenggini maratuwa kula. Wong kula tasik mau lima, madhe mantep mangan melu maratuwa. Tiang niki ngomong, Gus, ibu kula niku teng rumah sakit setruk Hari ini sudah boleh pulang tapi uangnya kurang untuk bayar rumah sakit Lah terus karena perempuan mbak kulo dihutangi bayarnya kurang sejuta lima ratus. ini tahun rongewu walu bar gempa bumi yang bantul akhirnya apa? kulon ini dia duit belas pak entahlah bojo kulo ku liwat tak celok, Beb duit -duit. kok duit-duit lho yang ngapa wang bojo kuhayu kok lo kaya wakmu yura pantas maso bep tunggaknya meletek-meletek, ora pantas kuen dia duit apa orang? buatan gadah bah lah, pun bah, iki ono konco jamaah arepe ngetok kembok nih ke rumah sakit mergo setruk duitnya kurang ngetok ke rumah sakit kuen duit apa? kula namun gadah gelang gelangi bojo kulo. boleh enggak saya pinjam? Delala gelangi baju gula ini kue regane rong juta pak. Boleh enggak saya pinjam? Untuk apa bah? Saya kasih kepada belionya tak takonik gelangi baju gula di kakek gula. Wong baju gula kan solekah manut kalih gula. Betul lah ibu-ibu meriki tembok kidul Gara-gara musim pandemi wis pinter dodolan. Dino senen dodol gelang, dino seloso dodol kalung. Kabeh tidak libo. Neng ibu-ibu, ibu-ibu beri -ibu kau, yakin, mus pinter gue liat duit kape, betul? Ya. Jadi dimanapun suami menyimpan uang pasti ketahuan, konangan. Nah. <laughs> Akhirnya nyaman saya tuh pak, gelang kau loh atur ki, nih kau abo, berutang Gelang senilai dua juta saya berikan, ngoh? Kau lo takoni? Niki balik ke kapan, Namung seminggu gus, lalu lalu minggu ngajeng pun gajian, lalu lalu tuh. hayam lalu to. gilang tok atur ke, balik ke seminggu begitu seminggu, lalu sms zaman biar rungono WA urungono medsos, namun sms dan, pripon pun gajian apa dereng dereng gus, binjang sesuai lalu sms meneh, pripon dan sekedar gengus urung dibayar siswe kula sms pripon dan OTW oboi ojo tak on lah akhirnya apa sebulan bocah niki belas bawakan melukulong ngaji orang neng orang nongol tengok mahkulo adoh gara-gara utang gelang senilai 2 juta rupiah singkat cerita tahun rong usulas gawe pondok tengkleman yogyakarta menikah ana wong wedok moro teng pondok Gus tulung bojo kulon jenengan ngapura lah bojo mugi apa wong kulon rakenal kali jenengan bojo kulon itu pendarai panjenengan sinton namine si fulan urusannya kali kulon apa biyan bojo kulon tahu utang gelang mas kali panjenengan atas nama mbokne nih setruk keluar dari rumah sakit. Kulo saniki meriki pengen jalukeng ngapura bojo kulo, bojo kulo niku ngapusin jenengan. Tahun rongai buwalu bombo kulo niku wes mati. Kok disetruk setruk, setruk ke. Terus apa yang terjadi? Tulung bojo kulo mangapuro saniki bojo kulo setruk. <tuk> nyetruk nyetruk emboke nih. Akhirnya kualat cangkeme dewe setruk. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Coro gampangi. stroke niku penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan senyum. Stroke niku senyum yang tidak simetris senyum simetris tuh ke kiri dua senti ke kanan dua senti orang setruk senyumnya hanya ke kiri nggak ada yang ke kanan tolong banser berdiri dicontohkan bojo kulau ku alat kalian jenengan utang duit rong juta jenengan paringi gelang mengatakan ibunya setruk ternyata mbok nih mbok setruk mergowes mati kat bian akhirnya kulo jawab kulor atau nesu dan Gus, wajah ngapura dan apa, gara-gara bojomu ngapusi aku, saya aku sukih kalau aku ono santri, jamaah mau pondok, Gus, aku diapusi Kulo langsung ngomong, Alhamdulillah aku luwe seneng aku diapusi daripada aku ngapusi